Baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berendah untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita lihat persahabat ada unggah spesial banget nih dari akun Indosier yang mengunggah foto Bunda Lesti dan ada sebuah kalimat nih di postingan ini. Apa kata mereka dua hari ditemani Sahur sama Lesti Tuh apa nih tentunya persahabat ya kata... Mereka yang dua hari ditemenin oleh Bunda Lesti Sahurnya Kita lihat di penampilan pertama Bunda Lesti Kejora di acara aksi tanggal 4 April Dan kita lihat juga Lesti Kejora tampil di acara aksi tanggal 5 April kemarin Kita lihat tanggapan dari para sahabat yang pertama dari Uni Venta mengatakan, kalau ada Bunda L pasti ketawa terus dari awal sampai akhir acara. Jadi semangat lahurnya, sambil nonton aksi, sehat terus ya Bunda L jadi bisa menghibur kita setiap hari. Masya Allah, ini tanggapan yang pertama nih. Dan kita lihat juga sahabat kata atau kalimat yang kedua dari Habib Kolbi. Makasih ya Indosiar, Mama Siwi tahun ini Alhamdulillah ada Bunda Lesti di aksi, Masya Allah. Kita lihat juga sahabat berikutnya. Purnama Yani mengatakan makasih Indosiar, senang banget kalau sahurnya ditemenin dedek Lesti ya. Masya Allah ini tentunya kata dari para sahabat. Yang dua hari ditemani oleh Bunda Lesti Sahurnya di acara aksi Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu tentunya memberikan kebahagiaan Dan selalu menghibur kita semuanya dalam acara aksi Untuk selalu menemani sahur kita semua Dan jangan lupa para sahabat ya untuk selalu mendukung Dan selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh idola kita Mudah-mudahan semua dipermudah dan diberikan kelancaran selanjutnya ini ada postingan momen nih foto budalasi kejora dengan kairvisintia para sahabat ini momen ketika pemotretan kemarin wow masya allah banget dia budalasti ini terlihat sangat cantik pujian pun banjir dari para sahabat dengan tentunya penampilan yang sangat luar biasa cantiknya dari dedek lassi kejora semoga dedek Lesti selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan persahabat ya Dari orang-orang yang tentunya selalu memfitnah, selalu membuli, selalu menggunjing Kita doakan harus kuat, sabar, Masya Allah selalu menjadi orang baik Dan selalu menjadi inspirasi untuk kita semua Dan berikutnya persahabat kita lihat ada potret semalam Ternyata bukan bersamanya cewek-cewek cantik ini ditemani oleh para suami tercinta Masya Allah akhirnya kita mendapatkan sidokan vitamin juga nih para sahabat. perhatikan bunda lesi dipegang erat oleh Papa Bilar Masya Allah luar biasa ditemani suaminya dong malah Masya Allah banget ya kita semakin bahagia dan bangga melihat postingan ini momen ini pun diunggah kembali oleh akun leslar underscore ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Ingin ku pegang erat dirimu Tapi apa daya aku lo Aduh cute banget ya <laughs> Ini sih tentunya luar biasa Pasangan yang selalu menginspirasi Dan pastinya persahabatnya komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para Leslar Yang ini dari akun Yanti skor April Yanti mengatakan Fokus ke si Panda Pasangan paling cute katanya tuh Semua pasti Salfoknya dengan Papa Bilar dan Bunda Lesti Dan kita lihat juga persahabat Komentar dari akun Mama Azam85 mengatakan Ternyata banyak vitamin, ketinggalan banyak kayaknya gua Katanya tuh aduh Masya Allah banget ya <laughs> Sabar, vitamin pastinya selalu disuduhkan oleh idola kesayangan kita sesuai porsinya Dan persahabat kita lihat juga kalau udah ada suami tercinta yang menemani, pasti anaknya juga ikut menemani bundanya. Tuh, si Ganteng akhirnya muncul juga. Ini vitamin banget nih, penyemangat warga Konoha. Masya Allah si Ganteng semakin hari nambah embul, nambah gemes. Pokoknya sehat selalu untuk Abang L. Ini masih diunggahan yang sama dari Leslar and Skorsi. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah, masya Allah, ayah aku nongol juga. Katanya tuh, <laughs> sekian lama nggak lihat, terselaba. Dia ya, akhirnya muncul. Penyemangat warga Konoha luar biasa, si ganteng, si gemes, masya Allah, dijaga oleh Enin luar biasa. Vitamin komplit yang kita dapatkan di acara buka bersama, Bunda Lesti dan Papa Bilar dan kita lihat juga nih foto cute dari baby L, masya Allah gayanya sudah tentunya luar biasa ngikut Papa dan bundanya ya ini si cute dan sangat menggemaskan dan tentu bersalut kita juga masih menunggu cedukan vitamin bahagia, pasti kita masih menunggu vitamin dari aksi ya karena bunda lagi sekejarah.